Halo teman-teman nah, Ngapain nih kita Oke okay, kita mau unboxing lagi nih teman Ini Builders main truck Ini untuk enam tahun ke atas Dan ada 72 piece ya teman-teman Ini warna orange Ini mereknya Star Trip Oke okay, kita lihat belakangnya Ini warna orange ya teman-teman ini truk molen kalau di sini ya teman. Oke langsung kita buka aja ya teman-teman. Oke ini agak susah ini teman. Oke akhirnya kebuka juga. Kita langsung kita ambil aja ya teman-teman. Ini dapat satu tak besar dan ini stikernya terus. Ini manual booknya ya teman-teman Dan ini yang terakhir Part kecil-kecilnya teman Oke okay. Langsung aja kita ke video Pembuatannya ya teman-teman